Jangan doakan kejelekan terhadap anak-anak Wahai ayah, wahai ibu Jangan pernah terlintas dalam hatimu Apalagi sampai tercetus keluar dari lidahmu terlafaskan, terucapkan Ungkapan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak Diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa Ada seorang pemuda Dia bekerja mengembala kambing Kambing-kambing ayahnya dia gembalakan Tentu mungkin anak muda ini Masa anak muda yang bersemangat kerja cuma mengembalakan kambing Tapi ayahnya tidak ada biaya untuk menyemewa Pengembala kambing, memberikan upah kepada pengembala kambing Untuk mengembalakan kambing-kambing ini Untuk keperluan makan kehidupan mereka sehari-hari Anak yang merasa tidak senang, tertekan, susah ini Berusaha untuk pergi, mohon izin kepada ayahnya Tapi ayah berkata, jangan untuk sementara bantu lain Tapi rupanya keinginan yang kuat ini Terus bergejolak dalam dirinya Akhirnya dia minjam uang kepada saudaranya Dia pun pergi meninggalkan ayahnya Yang dalam keadaan kesusahan Bagaimana orang tua rentah bisa? Boleh mengembalikan kambing? Akhirnya orang tua yang Dalam keadaan sulit ini Mohon kepada Allah subhanahu ta'ala Dia tidak ada meminta apa-apa kepada Allah Ya Allah Tunjukkanlah kuasamu ya tapi tidak mengatakan tolong begini, tolong begini ya Allah tidak. Dia hanya berkata ya Allah Tunjukkan kuasamu ya Allah Apa yang terjadi? Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Anak ini dalam perjalanannya mengalami kebutaan Dia tidak melihat apa-apa Semoga Allah melindungi, menjauhkan kita dari Laknat seperti ini Buta tidak bisa melihat apa-apa Bagaimana mungkin dapat bekerja mencari nafkah Dalam keadaan tidak bisa melihat Gelap segala dunia Bagaimana akhirnya orang kembali mengantarkannya kepada ayahnya Menangis, menyesal Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna Wahai bapak, ya ini anakmu Apa pertanyaan si ayah kepada sang anak Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu Itu saja yang dia tanyakan Apakah engkau sudah mendapatkan bagianmu wahai anakku Si anak menangis, meneteskan air mata, menjawab, ya aku sudah mendapatkannya. Inilah bagian yang layak, karena aku melawan kata-katamu, akhirnya aku tidak dapat melihat apa-apa. Senangkah si ayah? Bahagiakah dia? Lalu apakah dia katakan, rasakan ini? Tidak, tidak sampai hatinya. Dia pun ikut menangis, susah, sedih melihat penderitaan anaknya. Lalu kemudian apa yang dia lakukan di tengah malam dia berwuduk, bermunajat, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia keluarkan lidahnya, dia jilat mata anaknya yang buta itu. Inna amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Allah menunjukkan kuasanya. Maka seketika itu juga sang anak dapat melihat kembali. Allah kembali menunjukkan kuasanya si anak dapat melihat dunia terang benar. Begitulah kalau Allah berkehendak. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala orang tua. Ma'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Allah sudah mewajibkan kepada seluruh umat manusia supaya menyembah beribadah hanya kepada Allah, jangan sembah pada yang lain. Setelah Allah wa bil walidaini ihsan kepada kedua orang tua maka berbuat baik. Begitu hebatnya Allah langsung. Beruntung. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah mengalahlah sedikit, mundurlah agak selangkah dua langkah demi untuk mendapatkan barokah beberapa langkah. Anak ini meninggalkan sang ayah, meninggalkan kambing-kambing untuk apa? Mencari rezeki, mencari makan. Makan itu dari mana? Dari Allah. Kuasa untuk memberikan rezeki itu siapa Allah. Wal Aziz Dia maha perkasa. Wal Jabbar Dia maha segalanya. Wahai anakku siapa yang kodir Dia kuasa atas segala sesuatu. Sibuk mencari padahal sebenarnya yang memberi Allah kalau Allah mahu memberi begitu mudahnya. Oh Wahai anak yang sibuk mencari karunia Allah sampai kau lupakan ada karunia Allah yang terbesar yaitu orang tua oleh sebab itu maka pelajarannya amat sangat berharga dari kisah singkat pendek ini adalah bahwa begitu kuasanya Allah Subhanahu Wataala menghilangkan cahaya dari mata sehingga mata tak lagi dapat melihat. Alhamdulillah dan kuasa juga Allah Taala mengembalikan pandangan cahaya itu di akhir kisah ini suatu ketika ada seorang anak menyakiti menyusahkan ibunya kemudian ibu ini emosi Hilang kontrol kendali Lalu apa kata dia Pergilah semoga Allah mencabut nyawam Masya Allah Jangan sampai keluar kata-kata itu dari mulutmu hai ibu Jangan sampai mereka berenang dalam genangan air mata Semarah apapun Jangan sampai kau katakan kalimat Yang dimurkai Allah subhanahu taala. Anak itu pergi Dia menyeberang jalan Baru saja dia melalui tepi jalan Apa yang terjadi kendaraan melintas Mungkin si anak tidak melihat Mungkin sopir tidak memperhatikan Tapi yang jelas terjadi pam, Nyawa melayang Mati Begitu cepatnya nyawa berlalu Keluar dari jasad Hanya doa seorang ibu Wahai ayah, wahai ibu Semarah apapun engkau doakan kebaikan Wahai anak, seemosi apapun Jangan pernah kau lawan Diam adalah lebih baik Tidak sanggup lagi diam Tidak sanggup lagi diam Sampai akhirnya Allah SWT memberikan balasannya kepada engkau karena tidak dapat kau balas budi baik mereka Apakah dapat engkau balas bagaimana titik peluh keringat air mata ayah Mencarikan makan yang halal sehingga engkau bisa menuntut ilmu dapatkah engkau balas bagaimana rintihan mereka saat melahirkanmu Menusukanmu, melahirkanmu, meregang nyawa Berapa banyak angka kematian ibu Disebab itu anak-anak bersabarlah, orang tua juga Tataplah dengan tatapan, keridoan, kesenangan, kebahagiaan dan mudahan di hari baik bulan baik yang mulia ini Allah senantiasa menganugerahkan kesabaran bagi ayah dan ibu. Begitu juga dengan anak. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi